tentunya kak susanto dot yang mana di sini ada sebuah komentar sahabat ya dari akun dewa anggra ini mengatakan kira-kira kok itu si kak bilar makannya disuapin nggak sama dede lesti biasanya disuapin katanya ya ada jawaban gercep dari tentunya kak susanto sahabat ya disitu mengatakan romantis mereka itu suap-suapan bikin iri wow <laughs> tentunya sudah dipastikan, Lesti dan Bilar itu makanya saling suap-suapan bersahabat ya Makanya mereka selalu membuat tentunya semua baper melihat keromantisan tentunya dari Lesti dan Rizky Bilar Depan politis aja disuapin apalagi di sini bersahabat ya pastinya mereka akan kiut dan selalu tentunya memberikan kemesraannya mudah-mudahan hubungan Leslar selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Unggahan tersebut lantas dipost oleh akun Instagram sendal putih Hanus Korbilar. Kalimat caption juga dituliskan mohon maaf emang suka hilang fungsi tangan si kakak kalau lagi makan ada calon istrinya tuh. <tuh> Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga tanggapan dari para fans. Yani dari akun Dita underscore di underscore mengatakan dalam kolom komentar, kebayang repotnya dedek kalau udah punya junior ya nyuapin anak sama bapaknya. Wow, <laughs> cute banget komentarnya persahabat ya. Kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. RC Ansgar Susanto mengatakan, "Leslar tamu di situ, tapi mohon maaf, yang punya rumah yang kontrak tuh, bersahabat ya." Saking dunia milik berdua, Lesti dan Rizky Bilar tetap santuy. Tentunya memperlihatkan keromantisannya, persahabat ya, makin bangga, makin bahagia mengidolakan Leslar. Mudah-mudahan kita tetap kompak dan tetap selalu solid, mensupport Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan terbaru persahabatnya kita lihat di sini, tentunya Bang Bensi Kumbang dan keluarga ini pulang kampung persahabat ya pulang ke Batam. Mudah-mudahan selama sampai tujuan nih Kang Goreng pulang kampung kata Kak Nova persahabat ya. Mudah-mudahan saja, tentunya selamat sampai tujuan untuk keluarga Bang Bensi Kumbang unggahan tersebut juga telah direpost oleh akun Elan Skorbilar Kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut Wah Bang Bensi Kumbang pulang ke Batam Semoga selamat sampai tempat tujuan ya Bang Bensi Kumbang Banyak sekali komentar Dan tentunya pertanyaan persahabat ya dari fans Tentunya tentang kekurangan bank Bensi kumbang ke bata. Persahabat ya, apa mungkin acara pernikahan leslar diundur? Kita lihat persahabat ya. Ada komentar dari akun Ziva mengatakan, kok pulang ya, berarti acara kawinan kakak dan dedek masih lama ya, tuh, persahabat ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Noveti Karunia mengatakan dalam kolom komentar, berarti diundur lama ya, Min. Soalnya, copy juga di Medan dan Bang Ben pulang kampung tapi di Antv dan di Instagram Pak Otis acaranya Cinta Bella segera bismillah ya Allah disegerakan dan dilancarkan niat baik kelas di bilat berjodoh dunia akhirat amin Allahumma amin kita berpikir positif aja sahabat ya doakan yang terbaik untuk pernikahan Leslar tetap tentunya dukung dan kompak Selalu mendoakan yang terbaik untuk rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Dan kita lihat juga persahabat ya yang mana Kak Nova mengunggah sebuah postingan Tentunya Bang bensin kumbang pulang kampung persahabat ya Tentunya mudah-mudahan saja ada kejutan kabar bahagia yang kita dapatkan Tentunya tunggu saja info selanjutnya persahabat ya tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar buat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.